orang yang bisa menahan marah karena Allah dilatih di bulan Ramadan ini sehingga masuk ke wilayah ahli takwa berkahnya banyak sekali bisa nahan marah mungkin dengan kita mujahadah tidak mudah marah tidak mudah tersinggung hati kita jadi tenang lebih lega Masalah kita dibuat sedikit oleh Allah, kehormatan kita diangkat, badan kita lebih sehat, ini hadiahnya. Orang-orang jadi nyaman bersama kita, jadi sayang ke kita, malah jadi banyak pertolongan Allah, orang-orang yang ngasih ke kita bisa itu.